Orang itu sampai aku kayak, Kiki, ah! ternyata dia mau, kawin! <tuk> ah, Terpaksa ya. bapak ga yang luasnya kayak, <tuk> <tuk> <tuk> ah! Ya, nah, ini ternyata, aku ini ya. ternyata... <tuk> ternyata ada yang mau juga, Pak. Ada yang kejepakin. Kiki Saputri dan Muhammad Khairi. M-nya pasti Muhammad dong. Benar, Pak. Kira-kira ya. Midun. Panggil ke saya Midun. Oh, oh, oh, Oka ternyata Kiki dan Khairi mau menikah. Mau lho. Nah, aku nanya. Iya. Aku beritahu nih ke sini. Tanggal 28 Januari kan? Iya. Ya jangan-jangan jadi undangan nanti ke Hahaha, udah kesebaran lah Datang, datang, datang <tuk> gitu ya. <tuk> Udah Oh gitu ya? Datang, datang, datang Mas ya. sandi Oh gitu ya? Indonesia dibacain Oh Aduh, gila Udah ya. Tunggu Pak Ganjar diberikan. aku Ya, berbankan <tuk> Oh iya, oh, ya. oh, ya, gantian dong saya di roasting Ya Prosting <laughs> Cuma gitu ya, Jadi di mana Bener ya aku mau nanya bener. Bener. Di dating app, Pak aja Di aplikasi, aplikasi, dating. Aplikasi. aplikasi dating Aplikasi dating Iya <laughs> Cinta online Cinta online bener Pak Oh serius? Serius? Oh. Saya udah hopeless Pak Di video nyata kayaknya gak ada yang mau sama saya Jadi cari di online aja lah Oh Jadi kan beneran ya? Iya Kamu produk cinta online ya? I iya Pak Bisa ya Terus ketemu-ketemu gitu Awal kan Tapi dulu. kamu kenal dulu gak? Ma? Enggak nah, kena Kan kena kena. Sama kalau dating apps kan random aja pak orangnya dari mana-mana gitu kan Kalau ya, bisa terjadi Kalo dia pasti kenal saya dong siapa yang ngakuin lagi semangat yang bikin awet muda kayak gini pak oh, no. Oke. Okay. Okay. saya roasting tiap malam nanti pak oh iya bener-bener roasting tiap malam Kemaan ya enggak maaf roasting terus <laughs> oke okay. jadi kenal dari situ dari terus itu, pertemuan pertamanya gimana dong?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 kalau Jackson mah. Oke. Malah. Saya rasa kayaknya nggak cocok nih sama saya kayaknya enggak. Karena saya kan dia minta agak Bapak bilang agak-agak begini <coughs> ya, yeah. kasih atas kan. Nah, maka saya Iya, <gup> lagi. Dia kan lempeng lurus itu. kayaknya nggak cocok nih. Lu nggak jadi mana kayaknya? Oh di persan di pengadilan Indonesia. juga. Juga enggak ya. Oh gitu. It itu ada <gup> terus tapi dia nggak apa ya? Dia gigi banget, Pak. Saya jadi saya sama yang lain dulu sama yang lain. Gigih itu gigi. Saya sama yang lain dulu, terus... Sekarang saya enggak, insecure, jujur aja, saya insecure kayaknya ga bakal munis dia sama saya gitu Beda, beda. terus... Tapi dia bilang, ayo gimana, kan? Oh iya, dia belum ketemu ini sama yang lain ga cocok, ketemuin dia Tapi yang ngajak <tuk> siapa? Tapi dianggulin dulu satu setengah bulan Tuh, dianggurin? kan? Oh, oh, ya. Tapi yang ngajak makan siapa? saya oh, makan oh, tiba juga nge-DM makan dulu <SILENCIO> daya, besides, besok besok <SILENCIO> nah, dia ada, dia ada terus setelah bulan saya cuekin oh. ya, oh. saya sampai setelah aku, aku. makan sebelum sebelum makan sebelum, oh. Oh, ketemu. saya oh. lihat, saya, saya oh. duduk ya, di ya. eh, nih nih <SILENCIO> <SILENCIO> gitu saya takut oh. Kudang, enggak enggak diterima <SILENCIO> saya saya kan mantannya kan belajar hadiah gitu gitu iya miso enggak hasil diberwokan ada mirip Terus? ya udah terus ketemu iya, pak iya, terus saya nggak ekspektan tuh oh ternyata anaknya bahaya sopan nggak nggak segang se apa ya semangggu anak jaksa cowok-cowok yang beachy sih yang gitu ternyata oh. kalem tapi emang dia kamu cek di hari ada ig-nya profilnya iya saya cek Emang nggak punya gitu punya <tuh> masa nggak punya ig ini orang tua bapak aja punya ig karena yang masuk IG ini di seleksi dulu Pak. Begitu ya. saya Jadi dulu. kalian tahu dong begitu cek IG, pasti di cek juga. Kan? Karena kan kalau di Bumble banyak yang fake account gitu loh Pak. Enggak, nah. tapi waktu itu udah udah bayangin enggak akhirnya giginya itu yang ini gitu. Wow, yang tengil ini. Karena tengil, -tengil gak sih? Ya, iya. enggak sih? Iya. Ada ya. Tapi <laughs> cantik aslinya kan. Iya. Nah. <laughs> <laughs> gitu di bawah tekanan. Iya, iya, di bawah tekanan. <laughs> Jadi lebih pecicilan lagi, gak taunya tapi apa? ya waktu itu bener nggak? akhirnya jujur aja, waktu itu, ini di gigi yang itu ya gitu, Bukan? karena awal kena gigi itu di, itu, Pak, di Instagram, terus di Bumble, kira, itu, kira. Viral, viral itu dengan terus tadi di Bumble, nah, di Bumble itu banyak yang kayak kokong gitu loh, Pak Ini ya, bener nggak gigi yang, yang Instagram itu? itu. itu. tapi data tau, kan udah terkenal, udah terkenal waktu itu dan nanya, ini Kiki beneran? Iya. Ya coba aja, di cek aja follow Instagramnya, aku follow kan? Jujurnya, bentar dong, itu loh Terus Mas Molo akhirnya, oh bener Kiki beneran, ternyata, gitu loh, ya, gitu ya. iya Ya ya Karena kan <tuk> beth-beth itu entah siapa, kok Kiki siapa, ditaruh Tapi, gitu kan, Pak Awalnya saya mau ketemu dia, Pak, karena saya tahu, kan cepet chattingnya dulu kan, Pak Oh, hukum nih, lumayan lah, kalau saya kenapa-apa ada yang kiki punya temen, gitu kan tujuannya cuma buat temen doang Modus juga ya? Modus, ya. <tuk> Eh, mau dikawin ya? ya kan? Berarti saya pinternya jebaknya kan? Luar biasa <laughs> <laughs> <Did two> friend <laughs> Kisah love-nya gitu lah ya? coba ya? Siap, itu saya <laughs> <laughs> dekat Ya, itulah dunia itu enggak Kita foto dulu dong sih udah udah lah <tuk> saya udah pakai egerang, bapak iya buka nih ini ayo, waktu bapak mahal nih satu dua tiga ya jangan hitung ya ayam sama bapak. kan cinta kan mau kawin <tuk> terus penuh dengan cinta sarang burung ya. <tuk> Oke, masih ya. semuanya ada ada pastikan Terima kasih. Terima ya karena itu orang-orang itu, iya masyarakat tadi Kepuskespas, ini orang mau dateng, kan? Kepuskespas, oke Terima kasih terima kasih Ketemu Pak Gubernur, ngapain? Aduh, Masya Allah seneng banget ketemu Pak Ganjar, si gantengku, kalau aku bilangnya <tukress> si gantengku ya emang kurang aja sih aku jadi hari ini ngantar undangan ya, pernikahan betul. aku buat bapak berharap semoga bapak nanti bisa hadir ya. uh, memberikan doa restu dan juga ikut berbahagia di pernikahan kami mohon doanya pak Ganjar dan waktunya. Ya. Da.